Ih, air pecet banget. Hai, jangan tenang, ya. Hai, halo. Jadi ada ulang tahun guys hari ini guys sih. Kalau stick lagi. Halo. Tetet tetet tetet hari ini hari jadi guys jadi mana mana apa tiba-tiba tengah malam tuh dapat dapat sebuah dress room yang kayak gini ya yang ada tulisan happy birthday gitu kan happy birthday, moba zen gitu nih ada orang paling niat yang buatin kayak gitu terus dia ada.. ini apa pelakunya? pokoknya saya, aku gak tau pokoknya pelakunya ini pelakunya kalau <tuk> mana nih tadi? kalau oh, sini yeah. nah oke okay. apa kamu? sopirin dong kuenya oh iya nah aku, aku takutnya kuenya gak habis jadi aku bikin brownies gitu Coba nah, boleh ya, oke okay eh ah, koknya nggak bakal habis sih eat, eat, eat give. ntar, make a wish dulu, make a wish mudah-mudahan uh, aku juga Maret kayaknya banyak ulit udah berani, oh, bukan banyak lagi lah mu. <tuk> nya mana? ada tuh, dia ya, banyak kasih gift oke okay. okay. make a wish dulu ya, make a wish okay, ya make a wish, hancur kok karena dia freezer amin, amin Embar. Enak. Enak banget. Oke. Give nya mana? Udah, wih, Mas buka baju. Ani pengen buka baju aja nih, pakai nempel. Hole me. guys. Jadi aku ngasih surprise dia nih. Aku persiapan seminggu lah, coy. Seminggu lebih ya, lah. Jadi persiapan seminggu dengan sekian macam, terus dia ada sini loh. <laughs> iya sih, itu sih, lucu dikasih ini sama si kak Mia Mia si kak terima kasih terima kasih kasih terima kasih terima kasih terima terus dikasih ini, kasih ya. kasih <makes> bingung gitu, bingung, jadi bingung mau ngapain gitu, makasih ya kak Mia atas oh. ketebak gak sih? enggak sih kalau ini <laughs> <laughs> ini sama-sama enggak, ini out of the box sih <laughs> aku keluar-keluar tiba-tiba ada ini, kalian harus lihat nih ya, kalian harus lihat tuh <coughs> ini buatan dia sendiri ini yes. bayangin nih, sampai sini, sampai, sampai depan gitu <laughs> tuh ini buatan dia semua nih, tuh keren kan? Mia Halifah alhamdulillah, begitulah terus aku udah di bisa aja ya ya, oke okay. hai terlihat terlihat oke, okay, nice. naik sebenernya kakak pasti ayahku gak ada ulang tahunnya kemarin di bulan ini sama tuh. tapi aku masih sebagai burungnya makin panjang Nasi kuningnya mana? Nih, ukur. Huh, enggak ada nasi kuning di sini. Coba buka lah pemandangan. Oh iya. Kalanginya. Oke ini kita buka dulu ya. Kan dari Mia Nifa ya. Ini Iya, Coba enak awalnya. Kalau gak suka buat aku masukin hey. <laughs> ke. Hey. Coba, Coba coba enak awalnya. Jangan lupa, dia kondomnya yang rasa nanamnya gas lah. Gas. <laughs> yes. Tuh, dari, dari ini aja udah, aduh, udah banget ya. Nggak, nggak pernah pakai ngaret, nggak ada bingung kan? Anu, nggak tau. Wow, tapi. Wow, biar main banget lah sensor. Tuh, tuh. Kalau aku suka vanilla, hmm. ya itulah yang. oke. Tapi, katanya biar main. Nah. Setelah, setelah disemperinnya aku, laki. <laughs> sederhana, namun berarti. Iya, yeah, sederhana, namun berarti. Sederhana, berarti. Thank you, ya nah. Aku jadi laki. <laughs> ini alasannya jadi laki, beneran. Nggak lah, itu 60% vanilla. Iya, <laughs> yeah, tapi laki-laki, laki uh. banget ya. Bimbing banget. Oh iya, yeah, ketinggalan tadi dia ada ngasihnya juga. Ya. cute kan? lucu gak? balas berapa nah, rune balang, semberapa rune ini ntar itu pasti kado spesialnya kamu pasti nyiapin kado spesialnya kan? abis ini mau berapa rune? iya iyalah. lah mau berapa rune? ngomongnya semprot dulu, minta aku semprot dulu ya apa? <laughs> lucu kan? iya lucu, lucu banget dari dia semua thank you, ya kami ya, ya. bisa ya. lagi <laughs> <tuk> Nyiap banget ya kami ya, bodohnya sih <tuk> ya <tuk> Dia masih bingung-bingung, misalnya aku sejam enggak sih, setengah jam aku pribadi Aku tidur tadi, Tiduran aku Keren ya Ini kayak, tidur tuh salib tuh. Aduh <tuk> <tuk> aku juga liat dari sini kayaknya salib Aku kasih kado Pajero Sport, usia angin <tuk> Bek maaf dulu Umur boleh bertambah tua ya <tuh> Tapi jangan 20 detik ya, gak aman 20 detik. <tuh> bos, kita gak pernah hitungan detik bos Tanya pelakunya Iya iya iya, enak kalo udah kegembel Kali ya. tadi ya Gak <tuh> bercanda Enak gak browniesnya ini? Enak enak, sumpah nah, Aku kan suka yang manis-manis ya Uh. ya aku masih indah, kayak gitu. oke, kalau gitu mm. karena dia adalah orang pertama yang ngucapin ulang tahun ini uh. serius dia orang pertama Oke. Okay. the first person in the world adalah kamu hari ini karena aku udah kayak tadi ngecek HP gak ada uh. <laughs> aku gak dianggap, aku gak diingat mungkin sama keluarga, ya udah gak apa-apa oke, okay, kalau gitu mari kita merayakan ulang tahun ini dengan apa? aku tau kamu ngapain Jok? dia mau apa ya? mau tidur dulu saya jangan tidur dulu lah, bang sehari ngantar belum kali lima lima kali. ini aku, masalah aku aku tuh gampang orang gampang terharu gitu mas jadi aku yang bikin aku yang terharu gitu. aku yang mewek sendiri gitu. banget membahasin dari Hong Kong, tuh kan aku udah mulai berderai air mata dia. aku sih paling dramatis. nggak apa, seriusnya dia ada orang pertama dalam Umurku yang menjalani makin tua ya. Iya. Usiaku udah 31 tahun sekarang. di 31 tahun ini ternyata masih ada orang-orang yang bersedia kayak kami ya ini. Makasih ya kami ya. aku jadi sedih, aku terharu sih, bukan sedih. Aku orang gak mau. Walaupun aku udah tua, tapi masih ada orang-orang kayak gini yang masih perhatian. Sampai udah meler gitu kan. Ayo ngerasa kami ya. Jangan nunjukin. Oh ya nggak ditunjukin nggak? Nah, oke okay. eh janganlah. Nggak nggak ditunjukin. Enggak, maksud aku jangan minum. Hmm. Gila orang Lama muka kayak pembokat kacau. Gue emang nggak nggak danan. Kalau pembokat kayak gue udah di udah di EU terus deh kayak. Cari berapa kali? Uh, berapa kali nggak dihitung? Gila sih kamu bete -bet. Udah sih. udah Inna, Vina. Semoga panjang umur. Amin. Thank you ya. Semoga sukses dalam segala hal. Oke. Okay. Kami ya. Ya. Untuk kalian semua, terima kasih ya. Walaupun kalian enggak ngucapin juga. Ada yang ngucapin, sih Ada yang ngucapin, okay. makasih yang udah ngucapin ya. <tuk> Happy birthday to me. Happy birthday. Thanks to this person. Seriusly? Iya Jarang-jarang kan? Kan, biasa kan kita memberikan sebuah ada uang misalnya yang gak ada uang gitu Kita sama-sama gak, sama. gak ada duit juga iya. Sama, saldo lagi kosong, nol ya btw, Kita gak ada duit itu, Iya, tapi dengan kesederhanaan sederhananya dia bisa mampu menciptakan ruangan ini gitu Gimana ya kan? Iya, iya Oke Happy birthday, Mohon Thank you, Raffi Ramadan. Semoga selalu panjang umur, Pak. Ini beri rizik, terus serta-serta. Makasih. Thank you, amin. kawan kawan Kamennya memang mewo. Thank you, Bang. Thank you untuk ya. kalian yang udah keren. <laughs> Happy birthday to me. God bless you, bro. Thank you, bro. Ya. Yeah. Cheers uh -huh. to kalian semua. Cheers. One shot ya. Okay. Oh, shoot. semoga jadi orang sukses, Amin. Amin Tuhan memberkati. Ma, thank you, thank you. hancurlah hey, itu emang gara-gara di freezer. Aku oh, lapisan gue gak akan habis, gak ada yang makan itu. <laughs> Siapa yang mau makan itu? Oh, Aku suka ke kue. Kemarin emang memang beasiswa. Terima kasih Bian, Ujung ujungnya tinggi ya? maghain yes ini aku lagi literally gembel gitu dan udah gembel terharu lagi kan udah lah <laughs> dia yang buat acara dia yang terharu <laughs> iya aku dia dia aku aku yang nangis di belakang <laughs> <laughs> tapi itu butuh perjuangan ya artinya ini juga aku bukan sekedar ngomong ya maksudnya nggak <coughs> sulit loh nggak uh, bukan nggak gampang ya buat yang kayak gini tuh ini paling di ruangan kita tapi ada dekorasi yang kayak gini aku bahkan gak tahu kapan <laughs> <laughs> terus dengan segala macam persiapan ini uh, nggak nika apa pun uh, betul-betul nggak nyangka gitu kayak dengan persiapannya ada lampu-lampu dengan segala macam hmm, jujur dari hati juga aku akan apa ya Uh, yang udah ngucapin sih, makasih ya Tapi kita harus tetap berikan apresiasi kepada Kak Jolina atas si ide-idenya Makasih ya Kak, masih bisa membuat sesuatu yang hari Yang menurutku penting dan ternyata Berarti di hari ini hmm. uh, Gitu dong, aku udah mau nangis Aku juga sih <laughs> Makasih udah mau Buat acara kayak gini di hari spesial ini juga. Thank you ya. Oke. Selama ketemu, lihat ya sih, Tuhan. Apa sedih sih? Apa yang lebay? Eh, ini lagi teori dramatis gitu Tuhan. <coughs> Tau nggak sih? Itu aja enggih ya baby, hehehe. Hah, orang video udah jadi berkomunikasi aku makin nembak gitu. Iya iya, momen haru ya, bukan momen sedih. Moment. Ini momen haru. Everybody, <coughs> thank you. Thank you, thank. Mant semuanya everybody. Eh, ya uh, udah, aku mau ngomong itu jangan bisa ngomong lagi sumpah <laughs> Haminah itu makasih makasih guys. Semua hidup umur belum pernah dirayain tapi tetap bersyukur. Apa bagus? Tetap bersyukur. Ulang tahun diucapin diri sendiri juga udah bersyukur guys. Ini acara ulang tahunku yang dirayakan setelah beberapa tahun lalu gitu. Gak ada, ada perayaan tahun lalu bahkan gak ada perayaan. Dua tahun lalu juga gak ada perayaan yang datang. Tiga tahun lalu sama belum ada acara yang kayak gini selama beberapa tahun dan akhirnya ada lagi gitu mm -hmm. makasih ya, yeah. orang hebat udah, mm -hmm. aku Dah. pengen ngomongin jangan gak bisa ngomong sama apa lagi si ah. tomorrow karena, oh iya jangan lupa, jangan lupa ini mau lanjut live nggak? karena kami akan melakukan sebuah hadiah puncaknya omongan rezeki, panjang umurnya iya amin, makasih ya omongan oh. rezeki, amin ini ada acara puncaknya, kalian tau kan apa acara puncaknya kalau ada hadiah ulang tahun? apaan deng? kamu tau kan? Nggak. ini kalian mau ngikutin sampai hadiah puncaknya atau gimana? gua malah ikutan sedih gimana? amin, sebarang. Sebarang, dan amin, amin, amin dance, dance bareng. bareng gak? gak lah, gak usah dance bareng gak apa-apa? gak usah, gak usah hah? gak usah dance bareng? kamu kayak babu gitu jogi? jogi bareng? enggak? enggak tapi udah mau baca ya? bode bang mau bacain thank you abang pan kayak bode semakin panjang dan berurat. Itu, Itu udah pasti bang. bang Sampai acara puncaknya emang Itu loh bang, sampai acara puncaknya Makanya ini kan tau kan, yang menonton kan pasti Ada kado spesialnya kan Kado spesialnya kamu tau kan, Bibi? Iya Tau kan kado spesialnya? Engga anjing Acara puncaknya Kalian masih mau ngikutin gak nih? Kalau enggak gak ini biar gak udah Gak usah, gak usah ikutan Gimana nih? Soalnya kita bakal pindah ke dalam nih Situasi dekorasinya hmm, nah. Ya Buka sekarang aja ya hmm. Gimana? ya udah ya udah, udah, udah, udah. Yaudah, kalau gitu Untuk semua makasih yang udah ngucapin Mudah-mudahan kalian juga sehat-sehat selalu Kalian juga diberikan umur yang panjang Amin Rezeki yang banyak Dan semoga-moga selalu dalam minum Allah SWT Amin Amin Kalau gitu Akhir kata kami panggil undur, undur diri Unjur <laughs> Undur diri Oke okay. Karena kami akan melakukan adegan puncak Enggak kita, Enggak, kita mau tidur Amin. Kita mau tidur Iya mau tidur, nah, besok pagi bang. mau hmm. Sudah Sebelum tidur Yalah. Sebelum tidur kan ya mancing menjeng Oke, ya menjeng ya ya Ikut ya, ya. ya, ya, ikutlah bye bye thank you ya thank you ya semua